Nyama, gigi, gigit, gigit, gigit, gigit, Yeah, I hey where can i do yang lainnya, yang dong Ayo. Mau Ya, ini donor channel langsung. emang dia nih? dari tim sih okelane gitu lho barene ember senar nah kok baru kelihatan dari mana bang tahu ndek Wara kalilah, kalilah, kalilah, yang lu